Yo, apa, -apa, apa WhatsApp? Selamat datang lagi gue kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini kita bakal reaction hari ini ya kan berhubung sudah lama sekali dia reaction, saret gitu kan. Sehari harinya reaction. <laughs> aduh, kita singkat kayak gitu aja lah ya. Oke, dan hari ini langsung saja berhubung gitu kan. Sudah lama sekali kita langsung cari dulu nih. Bentar. Wedi, langsung kita ke Indian Street Food, waduh. Soalnya Indian Street Food ini sangat menggoda gitu ya, kawan-kawan. Oke, jadi gua bakal mencari dulu beberapa nih ya, yang bagus gitu kan. Oke, jadi bakal gua pilih-pilihin dulu nih. Oke, ini dia sudah ada tiga ya kan. Yang pertama itu, ini apa? Zaferi Zabazar Khaugali. Nah, gitu kan. Apa tuh artinya? Langsung saja kita lihat ya. Ini walaupun bahasanya ini, jadi uh, kita bisa ngerti juga gitu loh. Jadi dari melihat gitu kan. Dari kita lihat gitu kan. Dari kita lihat dulu. Ini apa sih makanannya tuh? Episode 4 katanya. Oke, dia berarti mungkin ini... Ada di India ya. Lama sekali gitu kan. Jadi ada mungkin satu minggu periode jadi shooting di India atau orang India yang punya channel ini ya? Kayaknya orang India deh. Oke, okay. kau khau kan? Oh, gari-gari oke oh, gari -gari. <laughs> okay, kita lihat dulu makanannya nih. Apa nih? Dia ini sejenis ngevlog kayak gitu ya? Berarti, berarti, Di berarti, berarti, berarti, berarti, berarti, berarti, berarti, berarti, berarti, berarti, berarti, berarti, berarti, makanan berarti, berarti, berarti, berarti, berarti, berarti, berarti, berarti, berarti, berarti, berarti, berarti, berarti, berarti, berarti, berarti, berarti, berarti, berarti, berarti, Tuh, kan diisi kan kok kayak terang bulan ya oh terus dirotiin tuh geng kok besaran isinya daripada rotinya coy oh roti itu nasinya kalau di sana tuh nah jadi rotinya dimasak kayak gini nih oh sekarang rotinya bula, di bulteng, skop, tabungin kayak gitu ya Hah. waduh lima <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> menggugah selera sekali kan man, waduh Oke, apa nih kebiasaan di sana tuh kayak gini loh. Eh, geling kepala. <laughs> nah, ini dia nih. Ini market tak jauh puri, safe puri, even kari puri, kari kari Oke, cheese Nah, ini dia nih. Nah, bentar-bentar. <laughs> nah. <laughs> Boleh Kita mundur sedikit Nah ini dia ya, tadi main. makanannya Nah ini dia ada tomat Ada minyak Apa ini minyak gak tahu juga Mungkin rasanya ada ya Nah dan di sana itu terbiasa Makan ada bawang mentah kayak gini gengs Ini bawang mentah ini Kayak sejenis uh, Apa ya Bawang mentah uh, Bawang mentahnya tapi gede kayak gitu ya Jadi kayak bawang bombay gitu ya kawan-kawan Kayaknya ya Gua pernah dengar penjelasannya kayak cita gitu sih ya. ya Bombay nah, love gitu ya. Oke okay, kita, cita, kita cita. langsung lagi lanjut ke sebelahnya lagi Wow, Ini boy Sebesar kawah, iya masaknya banyak banget. Aduh nyari kali, waduh. Waduh, oh, Aduh. oh masaknya langsung se itu ya. loh kalau gini ini banyak banget yang jatuh-jatuh cuy. Oke okay, langsung diambil pakai apa nih? Woi, wah apa tuh? Kayak roti kayak gitu tadi ya? Itu yang putihnya tadi. Jadi dimakan. Waduh banyak banget laris banget ini boy. Wuh. Bo hangat-hangat gitu kan, nih, habis hujan, ini enak banget nih pakai tangan pakai tangan, itu panas cuy <laughs> aduh, mantap banget, nah, kan mereka suka bawang kayak gini nih bawangnya ini besar gitu loh, tapi bawang merah, tapi kayak bawang bombay gedenya gitu ya kan? Kawan -kawan, ya kalian tau ya bawang bombay kayak gimana gedenya tuh, dimasukin apa tuh, e, sejenis cabai gitu kan, cabainya gede banget ya e, ini, oke, ini mungkin cabainya gak terlalu pedes nih ya Waduh, terus itu di... Waduh, <laughs> itu pisaunya kalian lihat. <laughs> ini pisaunya ini kayak ini nih, kling. <laughs> di, kayak apa ya, gergaji buat, kalau di Indonesia buat paralon ya. <laughs> ini di sana buat ini ya. Eh, cuman gak ada gerigi-geriginya ya, kalau di Indonesia ada geriginya coy. Jadi soalnya itu ada bulatannya kayak itu, desainnya doang ya. Ini sama ya, desainnya jadi di, kayak desain gergaji pipa paralon. <laughs> Oke, okay, tuh tajam banget ini, tajam banget ini, apanya nih, uh, pisaunya ya, tuh, waduh, sangat rampil uh, sekali uh, deh, buang, kan, uh, seger banget, asli, ini, oh, berarti ini vegetarian ini ya, oke, okay. semuanya, nuh. apa, <laughs> buah-buahan, eh, sayur-sayuran, buah-buahan gitu kan, tomat ini kan buah kan, nah, jadi ini sudah dicampur, oke, okay, banyak banget, langsung sekali banyak dia ya, masak nga oke okay, kita lihat lagi kalau udah jadinya kayak gimana nih dia ngaduk, oh ditambahkan lagi ya tomat tadi, habis tomat apa nih bubuk balado ya, enggak aja ya terus yang merah ini apa nih, parsley atau apa tuh kan emang vegetarian di sana ya makanannya imbang gitu ya, vegetarian gampang nyarinya gitu ya kalau enggak apa? soalnya kayak gini terus dirotiin dah selesai makanannya wah ngaduknya ini pasti jatuh-jatuh ini tuh lihat ba pasti jatuh jatuh kan ini bukan kayak wajan ada melengkung gitu kan ini malah pipih kayak ini gimana ini boy banyak buang-buang berarti ya cuman dia udah uh, udah terampil juga itu kan nanti ya lihat tuh? <tuh> gue <tuh> ini tercium sampai ke sini harumnya ini loh waduh asa banget tuh, ini, ini kalau udah masak nah ini ada rotinya nih Tuh rotinya tuh, gimana, diculup-culup aja ya. rotinya pasti ini udah mateng nih ya rotinya. Jadi uh, anget angatnya tuh dari langsung, oh, ditetekin di sini dulu, jadi anget ya. Ditumpuk kayak gitu, Boy. Oh, berarti ini ada diberi minyak lagi nih. Wih deh, lezat sekali, Bung. Wah. Wow. Aduh, ini sambil makan nonton, ini asik banget nih, gue sering nih. Sambil makan nonton kayak gini-gini nih, makin lahap di makan. Oke, ini dia lagi. Oke, nah, oke, oke, okay. berarti rotinya dipanasin lagi ya di, di atasnya sini biar makin panas, sambil ngelayuin sayur-sayurnya juga gitu kan. Terus diambil tuh, diambil kayak gitu. Oke, diambil, diperas aja menggunakan tangan, Di balik biar panasnya merata, coy. Oke, baru diambil pakai pisaunya, ditaburi lagi di atasnya. Bu, uh, laper pernya tuh nonton ini, coy lalu oh, oke okay. selanjutnya lagi yang minuman lagi nih kan tadi udah makanan sekarang minuman tak wah gampang banget kayak gitu doang gitu tas langsung lagi boy gitu ini kayak sprite gitu ya cuman bukan sprite gitu namanya tuh apa ya kis-kis apa kiss ya? tuh kan nih apa bacanya nih nih caster ya blueberry jai marah maharashtra Jaya Maharashtra, bisa bahasa India. <guluh> Oke. Okay. Nah ini dulu, ini minuman biasa cuy. Oke, okay, kita cepat dulu ya. Nah ini ada bubuknya, ini bubuk apa nggak tahu juga ya? Kau minuman seperti bubukin gitu ya, ya. apa Oke, okay, kapan dia ngeraciknya nih boy? Oke, okay, nah ini dia ngeraciknya. Oke okay. Oke, okay, ini sedang disusun dulu uh, apa nih? gelasnya, nah, gelasnya ya. kalian kalian tadi punya gelas ha? kayak gini kan di rumah, beda ya? luar gelasnya yang gini nih, oke, disusun dulu, rapi, oh, oke okay. wah siap-siap dulu, gulung, baju pakai langsung alami, kalau Sprite kan itu mengandung lemon kalau ini lemonnya asli coy lemonnya asli langsung, waduh, langsung diperas paman-pamannya waduh, mantap itu, oke kita lewatin dulu, Nih dia meras-meras doang semuanya Oke, okay, langsung dibuatin apa nih? Apa ya? Mungkin, oh, oh air gula tuh kayaknya ya? Air gula, anggap saja air gula itu ya? Biar makin manis ya priarkah. Air gula tuh kayaknya. Oke, okay, dimasukin es ya. Es batu biar dingin. Es batu lagi, terus. Es batunya udah semuanya WD. Cara ngabukannya Satu, dua, dua gak banget sih. Oh kayak, kayak ledakan lebak okay. sih. Waduh. Di kuncang Biar, uh, sodanya keluar kan. Yeah. Kayak dibuang-buang ya. Kesannya kayak dibuang-buang gitu loh. Gak bisa santai aja apa? Nuangnya itu loh itu kebuang-buang banyak banget. Wah wow. mungkin sensasinya di situ gitu kan. Kalau nggak nuangnya dengan cara kayak gini nggak ada sensasinya cuy, Gak ada buang-buangnya gitu ya. Gak ada mau bazir nggak good. Yeah. Nggak pilih pindah. Oke. Terus apa lagi nih? Udah full semuanya. Dimasukin juga ini di awal tadi, ya. Setelah lemon tadi coy. Langsung nah, langsung berdiri, langsung. langsung seger banget itu ya di tengah hari. Oke guys, sekian dulu video pada ini. Terima kasih telah sudah nonton videonya. Saya pikir video jangan lupa di-like. Lanjut lagi Ganis Arek setiap hari reaction. Lanjutnya nih. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Kiman.